Oke kembali lagi di War Cinematic Creator, hari ini jam 5, saya akan bersiap-siap untuk ke stasiun Bandung Karena saya akan naik kereta api dari Bandung ke Solo, dari jam 7 lebih 5 sampai jam 3 sore lebih 20 menit Temanis saya yang vlog hari ini, selamat menonton video kali ini Oke, kami sudah sampai di stasiun Bandung. Sebentar kami akan mencapai tiket kereta api. Ikuti terus perjalanan kami. Selamat datang, kami hormati. Kereta api Laudaya telah tersedia di jalur lima. Oke, okay, kita sudah ada di kereta. Kita tinggal tunggu keretanya berangkat. Oke, okay, kami sudah sampai di stasiun Solo Balapan